Di tahun 1955, Pak Karno adalah presiden yang luar biasa. Dia sangat visioner gitu ya. Dimana tahun 1955 adalah Indonesia baru 10 tahun merdeka. Bayangin, 10 tahun merdeka, Toto bisa mengajak pemimpin dunia ke kota kecil yang namanya Bandung, bukan Jakarta loh. Bayangin, Anda bayangin. Anda mundur setback ke tahun 1955 di Konferensi Asia Afrika. Bisa bayangin ya, eh, yang datang itu ada tokoh-tokoh seperti... Uh, siapa kakeknya Kim Jong-un itu Kim Il Sung ya Kemudian ada Mosetong datang Kemudian ada Gamal Abdul Nasir Kemudian ada uh, Zulfikar Ali Buto Ada itu legend semua Pertanyaannya Saktinya apa itu Bung Karno Sehingga ada orang-orang besar dunia itu datang ke, ke sebuah negara yang baru merdeka 10 tahun Anda pernah mikir gak sih Gitu ya Ini apa yang dilakukan Soekarno tahu sekali bahwa Indonesia memiliki aset yang luar biasa yang namanya natural natural resources sumber daya alam. Dari mana tahunya bahwa sumber daya alam di Indonesia itu the best in the world bukan one of the best jadi the best in the world. Sederhananya begini, kalau ada bola dari dari dari bola bola apa ya, dari bola uh, plastik kita tiup. Kemudian dan di bola itu kita kasih glitter, kita kasih yang sparkling yang mengkilat tuh. Kemudian bola itu diputar. Apa yang terjadi? Glitter itu di mana nempelnya? Glitter itu nempelnya ada di tengahnya, gitu ya, tengah glitter. Nah di Indonesia, Indonesia. ada di kalista Katulistiwah. Sudah miliaran tahun bumi ini berputar pada porosnya, betul ya? kecuali yang flat lah silahkan itu gua nggak ngerti gimana dia bisa ada matahari siang malam tuh kalau nggak matahari berputar otaknya gua nggak tahu lah di mana gua anti earth gitu ya yang jelas ini kita putar bumi ini diputar karena itu seluruh mineral terbanyak ada di lingkar ini gitu ya nah mineral itu kalau di tabel periodik dulu waktu SMA kan kita suka ngapalin tuh hari-hari libur nanti kita rebus kubis perancis ingat nggak pelajaran itu udah pada lupa lu kimia pada kemana Terus besok minggu cari Sri Baginda laja ke BESG dan lain sebagainya. Ingat ya pelajaran pelajaran itu ya. Nah itu semua ada di Indonesia. Li eh, yang saat ini lagi dibangga bangin orang eh, apa namanya litium ada di Indonesia gitu ya. Nah Soekarno tahu sekali bahwa mineral mineral tadi mulai dari mineral tanah jarang atau rare earth sampai mineral precious group metal itu semua ada di Indonesia. Kalau dia audit, katakanlah nikel dia audit e, Misalnya nilainya, ini dari langit aja ya 1000 billion gitu ya Terus koper e, nilainya 1000 billion gitu ya Terus apalagi dia sebutin lah e, e, e, Mangan, thorium, palladium, osmium, germanium, apapun sebut gitu ya Nah, kalau anggap aja nikelnya deh 10 nilainya 1000 billion gitu ya ini kalau diterbitkan surat berharga Surat berharga itu namanya Sovereign Wealth Fund Yang saya sering dengung-dengungkan Dulu Pak Haro pakai sebagai bargain power gitu. Ini akan dibagikan Dipinjemin kepada teman-teman Negara-negara tadi Gamal Abdul Nasser, di Mesir Atau si Zulidh Karadhibuto, Pakistan Mungkin uh, Mocentung dan lain sebagainya Pada saat selesai tahun 55 Amerika gemeter gitu, Amerika gemeter Dan itulah operasi yang saat ini saya menyebalkan adalah kita bisa tahu CIA Operation menumbangkan uh, uh, uh, Pak Karno diganti dengan ya sejarah sudah itu semua. Itu karena Indonesia segitu powerfulnya pada saat itu dan lupa melakukan strategi-strategi yang penting. Jadi kalau saya nih jadi presiden saya pasti suka modelnya model Soekarno nih nggak kayak strateginya nggak cantik nih pasti jeder-jederang gitu ya Untuk, Karena itu saya nggak mau Tapi saya mengingatkan kita harus menoto Toto titi-titis jadi kita menoto kita harus teliti dan kita harus tepat sasaran Notonya sekarang bahwa kita mau jadi negara besar Kenapa sekarang? Saya ingat kemarin satu Mei Suatu presiden uh, Singapura Uh, Nation speech, bicara di, di, di TV nasional, dia mengatakan bahwa uh, sekarang masa deglobalisasi, apa artinya sahabat, faham gak deglobalisasi, dulu kan ada globalisasi di mana ada global supply chain negara ini produksi ini negara produksi ini sekarang di globalisasi artinya semua negara balik ke nasionalisme balik ngurusin dirinya sendiri dan Singapura panik kalau terjadi di globalisasi negara Amerika negara Singapura adalah negara yang bergantung pada negara lain gitu ya mendadak negara ngurusin sendiri sendiri gitu nah pada saat negara ngurusin sendiri sendiri Singapura panik Singapura harus merubah Country Action ya, gitu ya. Dan dia udah ngomong. Saya bilang wah hebat juga nih. Saya pikir dia pasti sudah sudah uh, thinking far gitu ya. Enggak. Uh, dan uh, pemimpinnya bagi saya adalah visioner sekali. Saya pikir oke, okay, uh, saya salut. Saya rinci sekali. Saya catat apa yang dia maksud. Nah, kembali lagi pada saat semua negara sekarang di globalisasi, mereka ngurus dirinya sendiri, ngurus karena covid, ngurus karena uh, uh, efek ekonomi dan lain sebagainya. Terus banking ada masalah problem, masalah non performing loan segala. segala Bangsa ini sebenarnya punya masalah itu, kita kan masuk ke dalam. Inilah masa kita menata grand plan kita untuk sovereign wealth fund kita berdaulat sehingga rupiah lebih powerful daripada dolar. Jangan lagi pakai dolar, apa-apa pinjam dolar, apa-apa nyari foreign direct investment. Saya itu kadang-kadang kesel tuh kadang-kadang emang lu nggak sadar ya ada, ada ada ada ada pengetahuan knowledge yang lain gitu ya. Lu uh, lu Kinesian banget sih ini udah post kenesian gitu. Itu yang saya bilang ini modern ekonomi teori, Huh gitu rasanya gergetan tuh kayak Gimana sih orang di dunia ini yang punya sovereign wealth fund kita yang terbesar Kita bisa uh, rupiah underlay-nya bisa sovereign wealth fund bisa mempengaruhi dunia Pada saat mereka makanya saya berharap Ini jadi aneh saya Saya berharap covid itu lama Satu Kedua adalah perang itu Cina sama Amerika Bener-bener begitu perang Ini moment of greatness kita nyalip di tikungan gitu ya nah teman-teman eh, semua saya mungkin terlalu berapi-api tetapi saya melihat ini peluang karena itu kok lu nggak lihat sih wahai pejabat kok lu nggak lihat sih wahai politikus dan saya baru sadar iya sih nggak ada tni polri iya sih nggak ada asn yang mereka memang sudah dalam hidupnya memang sudah well plan gitu ya terus Wakil daerah juga nggak ada porsi yang di daerah Ini semua jadi ngerti ya Tapi kan kita punya uh, apa namanya Sosial media kita punya sahabat-sahabat semua yang ada di uh, uh, tempat uh, apa namanya Instagram yuk kita buat kesadaran nasional Jadi ini ada bukan sekedar new normal dalam ekonomi Tapi ini adalah new normal dalam nasionalisme gitu ya Karena apa deglobalisasi tadi anti globalis Kita menjadi balik ke nasionalisme jadi Indonesia for Indonesia, gitu ya, kekayaan kita jangan sampai dikeruk oleh ada pejabat tuh kalau nggak salah yang favorit banget ngeruk dengan alasan, wah oh, kita menjadi-menjadi-menjadi padahal lu doang yang untung, kagak gitu.